Teleskop luar angkasa Hubble-NASA menangkap gambar galaksi lentikular NGJ-3489. Galaksi lentikular bukanlah galaksi spiral atau galaksi elips. Mereka terletak di antara keduanya, menunjukkan sifat keduanya. Galaksi lentikular memiliki tonjolan pusat yang terdiri dari bintang-bintang yang padat dan piringan bintang, gas, dan debu yang tipis dan melingkar seperti galaksi spiral, tetapi tidak memiliki lengan. Ini juga seperti galaksi elips. Galaksi lentikulan memiliki populasi bintang yang lebih tua dan sedikit pembentukan bintang yang sedang berlangsung. NGC 3489 memiliki inti galaksi aktif. Inti galaksi aktif berada di pusat galaksi, sangat terang dan memancarkan radiasi ke seluruh spektrum elektromagnetik saat lubang hitam memakan material yang terlalu dekat dengannya. Galaksi lentikular ini adalah galaksi sebor, yaitu kelas inti galaksi aktif yang lebih redup dibandingkan jenis inti galaksi aktif lainnya. Mereka umumnya tidak mengungguli bagian galaksi lainnya, sehingga galaksi mengelilingi lubang hitam terlihat jelas. Jenis inti galaksi lainnya memancarkan begitu banyak radiasi, sehingga hampir tidak mungkin untuk mengamati galaksi induknya. NGC 3489 berjarak sekitar 30 juta tahun cahaya di konstelasi Leo Nah teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait teleskop luar angkasa Hubble Melihat galaksi lentikular yang indah Yaitu NGC 3489 Selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi